Mengapa sulit untukku bisa memiliki hatimu? duit parkir cukup. dari ATM udah nyampe lima ribu, tapi tetap harus bayar parkiran. <laughs> oh ada pas receh. Mengapa sulit? tuku bisa jadi nah, kita kita, mori Anjay, setelah sekian lama kemarin, Sanmori sih tapi kan di Jakarta. Ya, ya. Hai, aku lewat sini? karena aku ke DH dulu karena kalau lewat sini lebih dekat, lewat atas mah jauh mengapa sulit untuk ku bisa muli rame ya, jod untuk bisa muli aku Dulu baru balik lagi ke sana. Setelah sekian lama, seringan mager ya? Kan ini belum tidur aja. Tadi malam dari apa, habis nongkrong di stasiun, pulang jam berapa? Jam empat, aja jam 5 cuk. Nyampe tuh. motong jalan sini. Gak apa-apa ya? apa-apa, mohon maaf. Pak, sekali ini aja enggak akan tiap hari bos. Tadi berpulang jam 5 ya, jam 5 udah tidur di motor Eh baru-baru cuci tadi sekitar jam 6. Nih lupa isi bensin, Tru. Entar di po. Bang su? Mengapa sulit? Sangat sulit, tidak mungkin. Enggak eh, nyala, nyala. Ya, channel Grand, Asli nyala tuh. Nyalakan. mana yang ya. <laughs> eh, itu. Oh, Nang, <laughs> aja. Anjir motor baru. Aprilia, apa sih namanya? Dor, dor. Dorso Doro Dorso Duro. susah pisan anjir, ya. Aprilia Dorso Duro. yang deket dekat aja. Ke KFC Merah. Kan kemarin ke Jakarta sekarang, KFC Motor tadi baru beres dicuci. Tadi habis dikasih cairan pengkilap jadinya kinclong aja. dia nyalain setengah 1, 2, 1, 2, 3 ah. manjir sekali start tuh 700cc kirain jatuh tentang keluarga saya sendiri bencin aja tadi masih banyak kayaknya nggak perlu isi kalau cuma ke GC doang dorong hahaha nggak <tuk> dua <tuk> kali ya habis habis <tuk> bencin aja pagi <tuk> kucerah matahari bersinar bos, cocok bos cocok lebih cocok ini daripada dua setengah ini aja beli bos cenda mau dijual dua 20 juta ini tuh thunder oh ini Suzuki thunder Suzuki thunder mau trail anjir sikit thunder, Cok. Thunder 125 400. 125 tapi di up. Di oh di, di apa engine swap gitu ya. Oh, atasnya pakai apa berarti? FU, FU. Oh, ah, FU FI-nya. Ya. Oh iya bener Ganteng ay eh, modif, thunder modif. <laughs> Kalau abang dia tambah marah. Eh. Aing capek-capek ngerestorasi motor dibilang thunder modif eh. an. <laughs> Hai <laughs> capek capek nyara dr jet Thunder modis nih. Ini Diablo ya? Eh mana ada Diablo akhir? Beda cowok. <laughs> Pajoy masih motor eh ini masih gigi mana? Berat <tutuk> aja. <tutuk> <tutuk> <tutuk> udah nyala kan nyala kan itu mah enggak pakai radiator bos ah. pakai oil cooler itu namanya itu eh aku ah, lupa ngecek bensin anjir siap kan cukuplah cukup lah buat guys dong Eh, sorry, sorry, sorry Gajah, <laughs> gajah, Kore, toko aja nggak ada, yang, Gimana, Kore? Klasik supermoto fairing. Itu tuh masuknya apa sih supermoto moto? Dia tuh mobil? supermoto. hypermoto. Hyper eh, lain hypermoto, type supermoto tapi yang Oh, hypermoto. 250 250 150. Kita mah rombongannya campur ya. Rombongan ya? Nah, campur bukan ya, mau ya. metik mau apapunnya. Oh, ya, Gak ya. ada. Mau motor apapun Supra, juga. Jet, nah. Juga nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Emang, apa ya? Kita, kita mah bukan bukan rombongan build up doang uh. gitu ya. Bukannya. Gak enggak. boleh kayak gitu kita mah ya kita mah bebas. Nah, kita mau bebas. motor. Uh, ini juga apa-apa. Mau apa. metik juga nggak apa-apa. Bisa -apa. eh, juga bisa. Bisa. Jalan kaki juga nah, bisa. bisa. Nanti dibonceng. Lalu, bisa malu. <laughs> Aja, ke mana bawahnya? sudah nah, cek kan awal ke mana bawahnya? ya, ke mana bawahnya? ya, kemana kita ayo beli jadinya nah, boleh lagi San Mori, giniin giniin nah, jadi kayak giniin lah pemandangan kalau San Mori di KFC deh. tapi ini lumayan sepi sih biasanya teh lebih ramai lagi biasanya itu parkirnya sampai mepet-mepet mepet. Ini masih ada lowong, jadi agak sepi. Soalnya pada pindah ke bawah, di bawah tuh ada Uncle Smoke, kafenya, Cross Street Jadi pada pindah ke bawah, tempat San Mori baru lah Cuma di bawah, kalau di bawah sana tuh lebih ke moge-moge Kalau di sini campur Nanti habis ini dari sini KFC baru kita ke Uncle Smoke di bawah Dia mau try dipindahin sana Ya gini doang sih kayak San Morite, makanya kadang males San Morite ya gini-gini doang Kecuali kalau ramean ya iya Ini aja ramean tuh, ada berapa motor sih tadi? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Halo guys, saya Agungnya FMM Saya Sam hari ini Gua pertama kali dan kaget. <tuk> -naik, kan? Kenapa lebih memilih? Karena karena tem ya, keluar asap. Banyak rasanya, emang ya oh, banyak Enggak kan, ada rokok, rasa stroberi. Eh ada. Ada. Rasa coklat, rasa jambu batu kan enggak ada. Di, di kapasnya dikasih selai stroberi ah. gitu. Eh, Menjira yang ditinggal sendiri cuy. Soalnya yang benderin kamera dulu tadi. Tadi tuh udah capek-capek nge terus suaranya hilang anjir Bukan hilang sih masalah di mic-nya Karena pakai Google langsung mic-nya ketarik anjir Dan ini dia Uncle Smoke satu dua tiga empat lima enam oh tujuh tadi enam motor cok ternyata tujuh motor nah jadi ini dia tempat baru Mori aja uncle smoke pada lari ke sini semua <guruh> jadi di atas pi Ain mau pukul, api ar arai tapi dipukul balik sama abang. Ya dimatiin. Ain mau masuk YouTube padahal. Terputus. Ngapnya cok double. Oke, okay, balik kita Anjay, motor ganteng ada 3 di depan kita Seger gini, lihat motor ganteng ini BMW, LNBW, GSX, CBR, sama R6 Kapan punya, aminin aja dulu ya kan Naksir BMW, BMW Apa sih namanya, itu namanya Cakep modelnya anjir. Bos, cocok bos emang motor ini kalau dibawa orang tua cocok motor ini kalau dibawa sama orang tua cocok namun <lum> kayak anak muda kayak Aing emang gak cocok Aing <lum> pulang langsung tidur ya, eh. belum tidur dari semalem tadi pulang, eh. pulang NR tuh jam 4 subuh jam 4 eh iya jam eh jam 5 jam 5 enggak tidur jam 6 langsung nyuci motor saya motor beli cuci tadi kan Aprilia dors, dors Dorso Duro 750 eh 750 700 Kok berubah jadi NMAX? perasaan tadi empat setengah, cok. Oh, ini Kirain -kira Berubah jadi NMAX tadi. Hai, hmm. mana ini hai. Hai, hai, Maranata gitu. Emang bener aja, motor kayak gini tuh cocoknya pakai jaket-jaket touring kayak gini. Ini kan jaket touring yang dipakai. Emang bener jaket itu tuh cocoknya dipakai sama motor-motor besar kayak gini. Aja. Apalagi motornya konsepnya touring, tuh oh. panas, panas, panas, panas panas panas panas geng geng geng geng geng geng ini motor apa Cukup. fiction modif iya, kan? wow, fashion modif war apa setengah Wah panas, panas. banget <laughs> Padas, <c> <laughs> Padas, Adir. panas hadir Wah panas banget nggak capeknya pakai motor itu? ini mah kaki kakinya mati terlalu keras settingannya. nggak angin udah dibuang lagi anginnya, kebanyakan.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 tidur dulu cuy. Kita buat latihan-latihan kalau pagi. Jatuh enggak barbe. Mana kalau jatuh kena orang bahaya, cuy. Ah. Terakhir kan Mori itu kapan ya? pas acara san mori kemarin kagak saatnya bulan apa gitu udah jarang san mori lagi paling nr kalau nr mas Kalau urusan mori mah jarang soalnya ya bukan susah bangun pagi sih karena susah tidur malahan bukan susah bangun jadi orang san mori katanya tidur san mori loh rapih oke okay. Jadi mungkin cukup sampai di sini aja untuk video hari ini. Nanti ditunggu konten selanjutnya. Kalau minggu depan San Mori lagi nggak nggak tahu kayaknya. Soalnya orang-orangnya pada kerja semua. Jadi kalau kosong ya San Mori. Kalau nggak ya nggak. Kadang kosong dipakai istirahat juga kan. bunga Oke, okay. see you next video.